semua tertinggal. Kalian kayaknya di sini bagus deh untuk foto. Bagus kayaknya yeah. tempat. Di tengah-tengah taman, ia menumbuhkan pohon kehidupan. Good morning, everyone Hari ini aku mau antar Papa ibadah ke katedral. Sebentar kopi dulu. Kalian ngopi nggak? kalau aku tiap pagi harus ngopi kalau nggak ngopi nanti aku ngantuk. di sini jam tujuh pagi jam setengah delapan jadi ibadahnya jam 8 mulai. telat nggak ya? ibadah ke katedral karena papa nggak pernah ibadah ke katedral jadi hari ini aku Hmm, teman dia sebenarnya aku sih ibadahnya di GBI El Sadai kota baru hmm, setengah jam perjalanan papa hmm. belakangan ini semangat banget oh, pergi ke gereja enggak dandan nih mau kopi enggak ke gereja pulang dari gereja tidur itu benar-benar <tik> <tik> ya. santuy masih lama kok hari ini misalnya 8 paling paling 20 menit, ya telat dikit enggak apa, apa lah Sekali sekali telat. Kali baju suara kali hmm? baju Kali baju. Enggak hmm. ada. Bajumu, kah Kekerasan hmm. kemarin Aku ada lihat. Tapi gimana hmm. ya Segala binatang yang dijadikan oleh Tuhan Allah Ulang adalah binatang yang paling cerdik. Ular itu berkata kepada perempuan yang telah diciptakan Tuhan Tentulah Allah berfirman. Semua pohon dalam pangan pembicara kamu makan buah nyata sahabat. Jangan kamu makan, apapun kamu berada buatmu, nanti kamu patah. Terima kasih. kalau makin foto-foto gerejanya. motor tadi parkir di mana? motor tadi parkirnya di mana? di luar, bukan yang sebelah kiri. bisa. ini gelap nih, kelihatan apa apa. badannya sudah selesai kasihanilah kasihanilah kasihanilah Betul sih keluar? Hah? Ayo. Ayo. Kita mau pulang mau makan ada pula gak Ada sarapan jam berapa sekarang ya? Jam 10. Jam 10.21. Ini Setiara si lanjut kerja. Dia nggak libur hari ini. Hah, kasihan ya kita mau gimana lagi namanya hari minggu aku dong hari minggu tidur badah jalan-jalan baru sekali dia ke katedral gak lama diajak buka ke katedral tapi aku nggak ada waktu kan enggak ada waktu sih, malas karena kan hari minggu hari aku istirahat